Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Gak kerasa sudah satu minggu aja nih para sahabat ya Leslar tim dan keluarga besar liburan baby Babyman ke Turki Masya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Kabar pertama persahabat ada unggahan info dari ayah juara persahabat ya soal acara di Indosiar kita lihat aja ayah kejuara mengunggah sebuah postingan video info malam nominasi Indonesian Dangdut World 2021 yang akan digelar besok hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dukung support yang terbaik persahabat ya mudah-mudahan tidak awas di tentu bisa memborong piala dalam acara tersebut dan tentu kita harus memvoting tidak Leslie dan mudah-mudahan kompak selalu solid mendukung yang terbaik untuk karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Leslar Kendari Ks1 Bismillah, semoga Bunda BWL Lesti Kejora bisa memboyong piala Amin, ya Allah Mami doakan selanjutnya terbaik para sahabat ya Pasti bisa dukungan, support yang terbaik untuk Lesti Kejora Dan selanjutnya persahabat ada sebuah kabar yang membanggakan juga untuk kita semua Kita lihat aja persahabat ya. video drone terpampang nyata video Lesti dan Rizky Bilar persahabat ya bersama raja travel.id Masya Allah keren banget nih Leslar selalu saja membuat kita bangga Alhamdulillah mudah-mudahan selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi orang-orang yang selalu disayangi tentunya banyak kalangan persahabat ya dukung support yang terbaik momen ini diunggah oleh akun HP Kentang Kota Sultan ada kalimat ketsen yang dituliskan dalam postingan tersebut. Masya Allah, keren parah. At rajatravel.id The best, sukses selalu mantap banget bersahabat ya bersama Raja Travel. Leslar tentunya bisa liburan nyaman, tenteram dan aman. Masya Allah banget ya, semakin bangga, semakin bahagia sekali. Selalu menggedalakan Lesti dan rezeki Bilar kekabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sinar sebuah unggahan spesial semalam persahabat dia LSD ini bersama orang-orang Turki persahabat dan kita lihat sahabat sama anak kecil gadis kecil nih yang sangat cantik banget persahabat ya kembali gadis kecil di Turki ini tentu ingin dijodohkan dengan anaknya kakak pilar ya duh memang cute banget di persahabat ya luar biasa Mudah-mudahan saja tentunya Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik. Dedek Lesti sampai gemes banget tuh persahabatnya, ya, Masya Allah. Tentu kita merasa bangga juga dalam postingan ini banyak sekali orang yang selalu mensupport Lesti dan Bilar. Momen ini diunggah kembali oleh akun Sental Bilar, kalimat caption pun dituliskan. Mau dijodohin sama baby Elchenah tapi dah 9 tahun katanya, cute banget para sahabat ya kalau pusingan tersebut juga banyak komentar yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun istafa anaskar 12 mengatakan Masya Allah tabarakallah jadi Allah masih kelihatan imut manis banget kayak anak yang masih 9 tahun juga katanya tuh Masya Allah banget para sahabat ya da akan selalu mudah-mudahan leslar selalu sehat selalu lancar, selalu dipermudah apapun yang dilakukan dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan Yang mana ini unggahan ngakak bin kiut persahabat ya <laughs> Kelakuan dari pub dance Ada-ada aja tingkah laku yang selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Perhatikan memakai pakaian adat turki persahabat ya Mampu membuat kita ketawa bahagia nih dibuatnya mudah-mudahan juga selalu sehat nih untuk pop dance dan keluarga besar momen ini diunggah kembali oleh akun family underscore lars 23 mengingatkan pun dituliskan ada-ada aja kelakuan pak daniel Edy bikin ngakak aja katanya tuh persahabatnya pop dance memang the best banget selalu ada aja kelakuan yang dilakukannya ya sehingga kita bisa kita bahagia alhamdulillah pop dance Mudah-mudahan selalu hebat, selalu sehat, dan selalu bahagia Untuk berikutnya ada unggahan spesial dari Bang Derry. Persahabat yang kita lihat juga di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah bersama dengan Les Dikejo Ratu Ada pesan penting juga Dalam foto tersebut persahabatnya kita lihat nih di kalimat yang dituliskan lewat caption Dalam foto ini menyimpulkan tidak ada penderitaan yang abadi tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali bagi yang pandai bersyukur. Selamanya ia akan merasakan kebahagiaan dalam hal dan kondisi apapun. Slide ketiga, moga yang begitulah. <gifat> Kita berdua udah kayak adik kakak kandung. Kata bang Diri persahabat ya sama kayak aku kebilar. Tapi bedanya kita bertiga Aku sama dede mancung Juga kayak bilar Tapi kita agak nyamping dikit Dan ke dalam Dan haha Luvi bahagia kalian Let's dikejuran Kenapa perusahaan saya maju Itu foto aja Biar sama kayak dede Katanya tuh Masya Allah Luar biasa banget bersahabat ya Coba kita lihat ke slide berikutnya Slide kedua tuh Ekspresinya mulai membagongkan Dan kita lihat ke slide berikutnya Duh ini ketahuinya bahagia banget bersamanya Pok Lilis, Masya Allah, mudah-mudahan sehat Dan selalu Bisa menjaga idola kesayangan kita Amin, Ya Rabbal Alamin Dalam mesin yang tersebut juga Banyak sekali tanggapan Banyak sekali respon yang diberikan dari para fans, salah satunya dari akun Lesla Lovers Padang Real Gue tungguin der, tadi katanya tuh Yang Kedua ini John diarsip lagi ya. Masya Allah banget ya. Memang luar biasa nih. <laughs> Tinggal laku dari tim Leslar Entertainment selalu aja membuat kita bahagia. Mudah-mudahan di hari ketujuh ini Leslar dipermudah, diperlancar, dan selalu memberikan vitamin bahagia untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan berikutnya kita lihat ke keunggahan Bang Adlin bersahabat ya. Kita lihat dulu posisi lagi berada di kapal. Wow, kayaknya ingin nyebrang para ya. Mudah-mudahan saja ada vitamin mancing kita dapatkan dari idola kita, Lost Tatum. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, bang, ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.